Jadi, Seiko itu keren nggak? Keren banget dengan sejarah yang seperti itu loh ya Untuk Asia Yo, minasan, o genki desu ka? Ore wa Welcome back on my Watch youtube channel Kali ini gue mau cerita lagi ya Karena jadwal review belum kw nya juga belum Yang biasanya gue bawain Jadi gue mau cerita lagi dan ini yang mau gue cerita ini adalah grup yang cukup brand ya bukan brand ya dia juga grup sih tapi brand yang cukup terkenal juga di dunia jam tangan ini dan penggemarnya juga banyak best selling juga jadi brand apa itu stay tune ini brand yang mau gue bahas adalah brand dari Jepang. Udah bisa tebak, kan? Ya, saiko, saiko. Ya, jadi berawal mula dari perjalanan seiko, ya, itu dimulai dari seseorang yang bernama Kintaro Hattori Song yang membuka toko perhiasan di Ginza tokyo pada tahun kurang lebih 1881 ya dan seiring berjalannya waktu pada tahun 1892 hattori song mulai memasarkan jam dinding buatannya dengan nama seiko show nama seiko sendiri dalam bahasa jepang itu mempunyai arti sukses atau indah nah jam tangan mekanikal pertama yang diproduksi seiko adalah laurel Laurel itu mungkin sekarang ratio-nya udah ada ya di seri pre -Sage. ya emang sih nggak mirip-mirip banget sama Laurel yang dulu tapi ciri khasnya ada warna merah di angka 12 yang diproduksi tepatnya pada tahun 1924 semenjak saat itu Seiko pun memperbanyak dan mengembangkan inovasinya ya. Dan Seiko sendiri itu juga um, menjadi salah satu pelopor jam tangan kronograf, dan membuat jam tangan kronograf pertama yang bisa dibawa keluar angkasa. Dan kalau nggak salah, itu namanya Poke. Seiko juga beberapa kali memenangkan kompetisi Geneva Observatory di Geneva, Swiss. Terus, Seiko menunjukkan dedikasinya pada dunia uh, dengan menjadi official partner Olimpiade musim panas di Jepang pada tahun 1964. Dan pada saat itu Seiko udah kayak menjadi langganan gitu ya official partner di uh, Olimpiade atau acara-acara atau event-event sport dan olahraga ya. Dia ngeluarin yang digital, tapi buat Tokyo Marathon kayak gitu juga. Ya. Seiko juga melakukan inovasi dengan membuat mesin kinetik pertama di dunia dan puncak inovasinya adalah memproduksi mesin spring drive pada tahun 2005 mesin quartz dengan teknologi GPS pada 2013 yang disebut dengan Astron GPS atau Astron Solar GPS. Dan Seiko merupakan brand yang bisa memproduksi semua komponennya sendiri. Ya, jadi mulai komponen terkecil sampai komponen terbesar ya. Seiko juga membuat movement sendiri ya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan Seiko mesinnya apa ya? Seiko mesinnya seiko, karena dari nol mereka itu buat mesinnya sendiri. Dia itu benar-benar truly watchmaker ya. Nah, tapi selain itu, seiko juga membuat movement untuk dijual di luar seikonya sendiri, untuk brand-brand lain yang mungkin belum bisa membuat uh, movement sendiri. Salah satu contohnya ya, ym92. NH35, NH36. Nah, itu salah satu movement movement buatan Seiko. Jadi, kalau seandainya kalian lihat brand lain atau micro brand, atau apa movementnya NH35, yaitu buatannya Seiko. Nah, Seiko juga memiliki beberapa brand lain ya untuk kalangan atasnya. Nah, kalau misal contohnya yang paling dekat adalah Grand Seiko jadi Grand Seiko itu sebetulnya masih masuk dalam Seiko cuman dia sebetulnya nggak mau disamain kayak Seiko yang lain kayak gitu loh jadi mereka itu pengennya nyebut kayak Grand Seiko is Grand Seiko not another Seiko kayak gitu nah sedangkan prospek sendiri nah ini yang umum nih ya Prospex itu adalah sub-brand untuk kalangan middle ke profesional dan untuk watch ya rata-rata kan kalau Prospex itu kan biasanya kalau nggak untuk pilot buat land atau mungkin adventurer biasanya paling banyak yang paling populer adalah seri diver ya Nah kalau untuk Seiko 5 sendiri itu sebetulnya untuk yang entry-level nah tapi karena dulu Seiko 5 itu cukup sukses ya di entry levelnya jadi orang mengenalnya kayak Oh Seiko itu jam murah ya padahal sebetulnya enggak juga sih cuman karena pada saat itu yang populer adalah Seiko 5 dan kebetulan dia entry level dan murah karena untuk mengambil pasar menengah ke bawah jadinya dia populer di situ jadi Seiko itu keren gak? Keren banget dengan sejarah yang seperti itu loh ya. Untuk Asia, gue gak nanya ya kalau yang Swiss mereka udah lebih dulu mereka mungkin orang lebih terkenal ya Swiss begini begitu wah wah. Oh, iya benar gue akoin. Tapi ini untuk ukuran Asian, Seiko is awesome you know that. Jadi memang kalau gue bilang, kenapa nggak bisa di head-on? Because it's different, gitu ya, antara Asian and Europe, Jadi, buat yang belum tahu, historinya Seiko kurang lebih garis besarnya seperti ini. Sorry, mungkin gue belum bisa ceritain detailnya. Nanti kita bisa bahas di lain kesempatan soal itu. Mungkin melalui Q&A, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng soal itu, ya. Jadi kira-kira udah tahu kan, buat yang kalian mungkin denger seiko, seiko, seiko, tapi kalian belum tahu yang mungkin garis besarnya seperti ini historinya ya. So, kira-kira udah tahu kan garis besar, secara garis besar awal mula seiko. Oke, gua rasa sekian dulu ceritanya ya. Mungkin next gue akan cerita-cerita soal yang lain lagi. Hmm? Oh ya, jangan lupa ya, subscribe channel kita, nyalain loncengnya, because you know gua kan biasa kasih sesuatu, jadi lu biar gak ketinggalan berita. Like ya kalau bisa, dislike-nya diilangin aja, tapi well itu terserah kalian sih ya. So, kalau masih ada pertanyaan, biasa tulis di kolom komen nanti akan gua, akan kita bahas bareng-bareng di lain kesempatan ya oke okay, sekian dulu see you on the next video bye